Anda mendapat video potongan misalnya, ya terasa biasa-biasa, kayaknya bagus tuh. Lalu Anda share. Bagi sebagian orang, itu yang dia cari selama ini. Ketika dia mendapatkan itu, terasa bagi dia sebuah perubahan. Ketika dia berubah, Anda yang men-share itu mendapatkan transferan pahala dari setiap hasil perubahannya.